Halo bosku semuanya balik lagi bersama kucok di tangan pendosa ya guys. Tentunya masih bersama ditemani oleh Mbak Mirna ini di Sweet Bonanza Candy Land. Seperti hari-hari kemarin kan kita bermain di Sweet Bonanza Candy Land. Jangan ngelek ngelek dulu lah. Baru main pun udah dikasih ngelek guys. Di. Alah. Bentar Co, Bentar Cok. Oke. if Aku belum masang ya guys. Belum dikasih masang. cok gara-gara ngelek. Woi. Jangan ngelek dulu Cok. Ha ha ha ha. Tenang kok tenang kok jaringannya. Ah, oke, okay, lancur. Lancur kita legaskan lagi kan lanjut lagi kan Duh. Bagi pilah aku, Cok. Oke, okay, kita pasang-pasang dulu kan di bed mode barbar -bar ya, guys. Aku bawa modal di sini main banyak, Cok. Malu kalau nggak mode barbar -bar, kan. Bawa modal 720 rebay, 730 rebay, guys. Oh ya tentunya masih ditemani oleh Maxin 138 cok, langsung aja gaskan link daftar Maxine 138 ada di kolom komentar Siapa tuh hoki-hoki kalian kan ngopi-ngopi di Maxine Bisa Maxine juga kan gacor cok, gaskan Maukah, berang-berang bawa -berang, tongkat berangkat Sugar bom kok Ih gak mau pun sugar bomnya lewat guys Lima kok, ih, gak mau pun limanya. Oke gak apa-apa santai lagi Santai gasken lagi Masih awal guys Karena awal bukan akhir kan Kita masuk lagi ke mode Barbar -bar ya guys Ntar sambil ngopi-ngopi dulu Sambil ngudut-ngudut dulu ya guys Terima kasih buat kalian yang udah nonton video Tangan pendosa ya guys Jangan lupa bantu like-like nya juga Di diinjak-injak dulu like nya Buat kalian yang udah like Terima kasih banyak Semoga dipermudah segala urusannya Ditambah lagi rezekinya kan Kita lanjut lagi diputar-putar sama Mbak Mirna Kanjut lagi kanjut ngopi ngopi dulu guys ngopi ngopi dulu ah ayo mbak Mirna kasih yang terbaik switch pin kok switch pin is gak mau pun switch pin-nya. Enggak mau berhenti dia guys lewat dua cok Enggak mau direm pun Dih. oke masih awal guys tenang masih awal karena awal bukanlah akhir ya guys Bang Cokai ini pantang menyerah Bang Cokai pun Kita gaskan-gaskan lagi kan Mau manis. Masuk ke mode barbar -bar nih Diputer-puter sama mbak Mirna Is mantap kali mbak Mirna ini guys Tapi aku Is mau lah sama mbak Mirna Oke okay lah gaskan Sugar bomb, mau kah sugar bomb? Ish, nggak mau berhenti pun di sugar bomb. Ish, anggur pula yang konek guys. Anjir. Oke, masih ada modal kita, guys. Masih bisa untuk memasang-masang kan. Tak kena duga tol cok punggungku, co. Jangan kasih like dulu lah. Kok mau JP pun dialang-alangi oleh like, Cok. Jaringannya ini Is Ih. Selokalih ya, aku, Cok. Nah, Oke, ayo Mbak Mirna, koncoku ini, guys putar-putar dulu kan kasih sweet spin kasih yang terbaik gaskun mau manis yang manis-manis diputar-putar kan bebas surprise kah ops 5 oke aku kira mau 1 anjir apa-apa santai kalau 5 kan masih ada profit-profitnya cok masih ada profit 20 reba ya kan kita gaskan lagi di bed yang sama masih di medet di bed bodo barbar guys. Oh, Kalau buat kalian yang mau sharing-sharing tip-tip memasang trik-trik memasang langsung aja tulis-tulis tip kalian di kolom komentar ya guys. Nanti bakal aku coba juga cok tip-tip dari kalian kan. Siapa tahu bisa hoki pun di aku pakai tip, -tip memasangnya kan. Kita lanjut lagi kanjut berang-berang bawa -berang tongkat berangkat di Sweet Bonanza Candyland. Yes, jangan kasih like dulu lah, guys. Nilai kali ini jaringan. Sweet spin kok. Sweet Spin. Huff. Oops. Oke, okay, kan masuk ke game Sweet Spin ya, Cok. Konek pun Sweet spin ih. Manis kali kan ku bilang awal bukanlah akhir, guys. Konek kan Sweet spin apa ku bilang, Cok. Oke, okay, kita masuk lagi kanjut ke Sweet Bonanza yang asli ya, guys. Ih, polanya mantap kali nih, guys. Ada biru, ada love kan, kita gaskan dulu, Mbak Mirna, kasih yang terbaik kan? Boom! Oke, okay. maukah kasih pecah-pecahan? Oke, okay, jambu bolnya kan Lanjut lagi kan, jut love ko. Ih, enggak mau lovenya guys, anjir. Masih ada 7 spin lagi, ditambah lagi kan, free spin-nya tambah 5, cok. Oke, okay. kasih yang terbaik dulu kan ih manis perkaliannya kok ih gak ada perkaliannya lagi cuman kali 6 cok oke gak apa-apa santai kan oke birunya connect jangan ngelek dulu kok pisang ih gak mau ditambah pisangnya guys ayo kasih pecah-pecahan terbaik dulu kan kasih yang terbaik mbak mirna love kok connect ih perkalian perkalian turun 100 kali 100 oke kali 6 lumayan cok apel Oke tambah lagi kali tiga kali sembilan guys, boom gasken 1,4 jeti langsung kan, ih manis sekali cok Kita gaskan gaskan lagi kan, kasih dulu pecah-pecahannya lagi lah. Oke okay. gaskan lagi, mantul jambu bolnya connect anggur dulu cetak, boom. ih nggak mau pun turun love nya guys, kurang satu love nya Cok. pisang kok ish gak mau pisangnya anjir kurang satu juga oke okay, kan lagi kan Woi jangan ngelek ngelek dulu lah ish bener bener cok jaringan nih oke okay. mantap nih cok pecahannya mantap apel kok turun kok apel oke okay, kaliannya turun lagi ish kali empat doang cok. Lo pasan udah profit parah nih guys udah kah oke 1 jt 900 rebai ya guys 950 rebai kita dapet cok mantul kali cok connect switch pintu minum dulu air putih kan minum air putih pun berasa kopi guys kalau udah jp kayak gini kan kita adu lagi kan masuk ke mode barbar -bar lagi cok buat kalian yang mau mabar-mabar juga langsung aja link daftarnya ada di kolom komentar tentunya bersama maxin138 ya guys Langsung aja lagi lanjut lagi kanjut. Berang-berang bawa tongkat-berangkat. Switch pin lagi kah? Putar-putar lagi sama Mbak Mirna nih. Mau kah dikasihnya? Kasih-kasih konekkan kasih di drop sekali lagi kan main guys. 5 kok. Is. mana ngelag-ngelag gini nih cok? Is nggak ngelag pun kena itu 5 guys. Anjir lah. Oke, lanjut lagi kita adu-adu lagi kan modalnya, Cok. Karena udah profit kita masuk lanjut lagi. Kalau udah kayak gini mau WD pun bebas, Guys. Mau dilanjut, mau di WD gasken Ini Bang Cok kayak adu-adu dulu kan. Mau ka manis, kasih lagi kan bonus-bonusan lagi. Gaskeun. Candy drop ko. Candy drop Dih enggak mau pun candy dropnya Oke terima kasih buat kalian yang udah nonton WD dulu kan karena udah JP Terima kasih buat kalian yang udah nonton video Tangan pendesa sampai akhir ya guys Jangan lupa bantu injek-injek dulu like-nya Jangan lupa bantu share-share komen komen kan bye-bye semuanya